Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti be Lovers, Belovers, dan Lest lor love Lovers Dimanapun kalian berada kembali lagi di Fatih hadir Untuk memberikan kabar terbaru dan pastinya kabar baik Dari idola kita Lesti dan Rizky villa. Namun sebelumnya para sahabat Bagi kalian yang baru menemukan channel ini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 Baiklah, para sahabat, untuk kemengawangi perjumpaan kita di kesempatan kali ini ada sebuah pertanyaan di para sahabat, ya, dari tentunya Abang Fatih, emoji yang sering Onti dan Uncle pakai kalau lagi lihat Abang ke para sahabat, kira-kira ya. emoji apa nih yang dipakai ketika melihat Al Fatih, para sahabat, ya. Pastinya banyak sekali emoji, love, dan tentunya kiss ya Mudah-mudahan tentunya bang El selalu menjadi kebanggaan, selalu menjadi anak yang seleh Amin, iya rubel alamin, doa terbaik pastinya selalu diberikan untuk idola kesayangan kita Dan tentunya para bentuk begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan Diantaranya persahabat dari akun Instagram Syafwah762 mengatakan Semua uncle tapi nggak pakai gergaji Katanya dua, Masya Allah, luar biasa Saya selalu untuk semuanya, mudah-mudahan selalu bahagia Kemudian juga persahabat kita mampir ke postingan terbarunya Bunda Lesti 15 menit yang lalu persahabat Bunda Lesti memposting foto persahabatnya yang momen Bukbar bareng geng Mamayu Yuni persahabat Kata Bunda Lesti, merhaban ya Ramadan, Masya Allah Luar biasa banget ya Circle nya bunda lasti bukan kaleng-kaleng Ini mah para istri salehah, Alhamdulillah persahabat ya Selalu dipertemukan dengan orang baik Orang yang tulus mensupport dan mencintai idola kesayangan Dan tentunya persahabat ya Yang selalu dibikin salvok adalah Tentunya bunda lasti penampilannya luar biasa Mudah-mudahan sehat terus, bahagia selalu dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Dan mudah-mudahan silaturahmi pertemanan, terjaga dan terjalin dengan baik. Amin. Bukan hanya Bunda Leslie bersahabat yang memposting foto kebersamaan Mamayu. Kak Sania pun di laman akun Instagram pribadinya mengunggah foto kebersamaan geng Mamayu dia saat buka bersama. Buk berwit mamayu kata Kak Sania, Masya Allah banget tersahabat ya. Lagi-lagi ekspresi Bunda Lesti, aduh ini kece banget tersahabat. Selalu membuat kita happy dan pastinya selalu bahagia ketika melihat idola kesayangan kita pun bahagia. Apalagi melihat senyumannya, aduh Masya Allah, luar biasa. Bukan Lesti, bukan Kak Sania saja yang pentingnya mengonggah kebersamaan ini. Ternyata ada Kak Loli juga nih, persahabatnya. Dalam rakun Instagramnya, Kak Loli juga mengunggah video, persahabatnya. Momen buka bersama-sama bersama, bersama -sama pastinya dengan tonton sahabatnya. Masya Allah. Ini momen kedatangan Bunda Lesti ke acara Bukber. King Mamayu, persahabatnya. Bukber bersama tim Arisannya. Terlihat Bina Lesti bahagia sekali saat tiba di tempat acara Masya Allah banget persahabat Ini kebahagiaan yang sangat Masya Allah pastinya Yang selalu tentunya kita dapatkan Ini menu buka puasa kemarin persahabat ya Mudah-mudahan berkah barokah semuanya Dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Kita simak juga kalimat caption yang ditulis langsung oleh Kak loli Masya Allah, bukban mamayu Kalian udah pada bukber sama besti-besti belum Untuk katanya persahabat ya Masya Allah, luar biasa pokoknya Selalu bahagia ketika melihat mereka bahagia Dan mudah-mudahan persahabat Semuanya selalu diberikan kesehatan Doa terbaik Memang selalu kita berikan untuk Idola kesayangan dan sahabat-sahabat terdekatnya Masya Allah Kemudian juga persahabat selanjutnya Kita intip untuk viewers Insan biasa 13 hari dirilis, persahabat ya Untuk viewers, Insan biasa sudah mencapai 12 juta viewers lebih Hampir mendekati 13 juta untuk saat ini persahabat Dan masih menduduki trending 1 di Indonesia Wow, ini keren persahabat ya Anji saja sampai tentunya kagum dan pasti terheran-heran Ketika melihat lagu Lesti, insan biasa ini masih nangkring di trending satu untuk menyusik. Ini suatu kebanggaan pastinya untuk warga Konoha luar biasa. The bestnya Leslar, the bestnya Les lovers, Lesti lovers, be lovers yang begitu kompak, yang begitu sama-sama mensupport yang terbaik karya-karya Lesti. Apalagi persahabat yang muncul nanti akan segera hadir juga single terbarunya Papa Bilar Mudah-mudahan bisa trending juga Bismillah kita yakin kita optimis untuk mensupport yang terbaik karya-karya Leslar Mudah-mudahan persahabat kita mendapatkan cidukan terbaru vitamin bahagia hari ini Terus ikuti channel diva tv yang akan terus memberikan info-info menarik dan pastinya kabar bahagia Serta kabar baik dari Lesti Rizky Bilar